Hai hai hai. Keberadaan harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae sebagai predator puncak mata rantai kehidupan satwa liar di hutan Sumatera semakin mengkhawatirkan. Status satwa dilindungi yang disematkan pemerintah Republik Indonesia ternyata tidak membuat jera para pemburu liar yang mengejar pundi-pundi rupiah dari perdagangan organ dan kulit sang kucing besar. Konflik kawasan juga memicu terus berkurangnya populasi dari si belang ini. Menjadi yang terkecil dalam jenisnya bukan berarti membuat harimau Sumatera atau pantera Tigris-Sumatera mudah untuk ditaklukan, karena hewan ini merupakan jenis yang pandai berenang di dalam air dan hal ini turut didukung oleh selaput yang terdapat di sela-sela jari kakinya. Bahkan penduduk kadang menjuluki mereka dengan istilah kucing air. Selain itu, mereka juga mampu memanjat pohon demi mengejar mangsanya. Tidak hanya itu. Harimau Sumatera juga dapat menyesuaikan diri dengan segala kondisi, baik itu di dataran rendah maupun dataran tinggi. Harimau Sumatera termasuk dalam kategori hewan soliter yang mengejar mangsanya pada malam hari. Sebelumnya, target buruannya itu diintai terlebih dahulu sebelum menerkam dan menyantapnya. Wilayah jelajah harimau untuk mencari mangsa buruan tidak hanya di dalam hutan saja, melainkan juga permukiman warga. Seperti salah satu kejadian, di mana dua ekor harimau Sumatera masuk ke perkebunan warga untuk mencari mangsa? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Warga desa, perikan tengah, Kecamatan Gunung Raya, cemas dengan adanya dua ekor harimau yang berkeliaran di sekitar perkebunan. Diketahui, kawanan harimau tersebut berkeliaran di perkebunan warga Dusun Tanjung, Desa Perikan Tengah selama dua hari. Informasi yang diperoleh harimau tersebut sudah menerkam seekor sapi milik seorang peladang di Dusun Tanjung, Desa Perikan Tengah, Gunung Raya. Bahkan jejak kaki harimau sudah banyak ditemukan di kawasan perkebunan yang tak jauh dari permukiman warga itu. Salah seorang peladang di sana mengatakan dirinya melihat harimau berkeliaran di kebun sebanyak dua ekor. Satu ekor berukuran besar dan seekor lagi berukuran kecil. Kemarin dan tadi pagi, ada juga dekat lahan peternakan kita, dekat perikan tengah. Tolong dari pihak-pihak yang terkait bagaimana solusinya. Aktivitas kami terganggu, pagi tadi sapi saya sudah jadi korban, kata peladang tersebut. Ia juga mengatakan setelah sapinya menjadi korban, dia langsung memindahkan sapi yang lain karena khawatir. Bahkan saat ini jejak kaki harimau ditemukan di beberapa titik kawasan perkebunan. Saat ini semua sapi dan kerbau saya pindahkan karena takut kejadian serupa, jelas pemilik ternak itu. Dia berharap pihak terkait turun ke daerah tersebut, agar aktivitas para petani setempat tidak terganggu. Kami minta bantu kerugian kami, masyarakat petani dulu, satu ekor induk sapi beranak kecil, kerugian saya ditaksir 50 juta, sebutnya. Petugas TNKS akan melakukan pengecekan di lapangan, karena saat ini secara resmi pihaknya belum menerima laporan dari tim TNKS. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.